Di video gue sebelumnya Kalau ada tanda P di belakang mobil Artinya Princi piante Buongiorno cumi-cumi Ketemu lagi sama Telmo itu Teli Hari ini gue lagi ada di Santambrojo tau kan yang pasar yang ada burger jeroan sapinya itu yang Endang, Bambang, Gulindang. Sekarang gue lagi ada di uh, sekitaran itu juga tapi di Mercato Pulci. Jadi Mercato Kunci ini dia menjual barang-barang uh, antik. <Sansion> Itu kayak patung Bali ya nah, Kalau kita jalan lurus aja Baru bisa ketemu burger jerawan sapinya Bye. Mm -hmm. Nah, sekarang gue ada di Borgola Croce karena gue masih ketemu sama Bulurah di sini. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum Sarah. Nah ini dia tokonya isinya kayak begini lucu lucukan lucu kan? lucukan -lucu, ini orangnya nih. Bulur. <laughs> Kenalkan. Siapa namanya, Bu? Vivi. Vivi. <laughs> Ini juga dan Ini siapa namanya, Bu? Ini orang bule apa orang Indonesia? <laughs> sekarang gue udah di dalam lagi ada di pasar Santam Brojo. Nah kalian kan pasti mau lihat ya, mau lihat kan orang Itali kalau minum kopi kayak gimana? Pasti tahu sekarang. Itu dia. Oh so, itu orang Italia pada minum kopi. Mereka pada minumnya berdiri, kayak kuda. Pipa. Dan ini adalah Babat Babatnya orang Fiorentina Ini kayak rendang Cinc. Itu apa ya Itu ada polo pepe Misku, zikwes, tapi komisi si kiamah Ah, peposo Tapi itu oke-oke Sisi wabah, nih, korek justran dan ini harganya hanya dua itu empat euro. Halo, cumi cewek Nah, sekarang gue udah sampai di rumah, dan gue mau cobain makanan-makanan tadi yang udah gue beli. Satu tadi gue pertama beli ini namanya pulpet di melanzana e kuskus jadi pakai terong dan kuskus ini enak banget makanan vegetarian dan satunya adalah terong balado ala Italia <laughs> ini namanya melanzana parmigiana jadi eh, terong yang dikasih bumbu eh, bukan bumbu saus somat kalau so, tomat, terus sama so, ini ada mozzarella-nya Dan itu nggak uh, pedes ya, terong baladonya orang sini Jadi cuma merah doang tapi gak pedes Ah, cemen Nah, ini dia, nah, ini namanya panze Bentuknya kayak pastel Wanginya kayak, um, kayak gorengan, mm -hmm. kayak cakwe Dan isinya itu panze Panze itu kayaknya roti dan dalamnya tuh dotto do, dari kata lampre dotto jadi ini pakai pan panzerotto panze, panze pane uh, roti. Nah ini gorengan lagi, Cin namanya kokoli. Jadi ini tuh bukan aci ya kelihatannya kayak aci goreng. <laughs> Sebenarnya tuh ini uh, roti goreng juga, cuma itu lebih garing, lebih asin wah ini masih anget sih mantap tuh rantap kita cobain kita mulai dari yang ini polpete bakso goreng bakso goreng tanpa daging jadi itu dari terong dan kuskus -kus. hmm enak enak banget sih cumi yang ini satunya adalah melanzana ala parmigiana. kita cobain ya. tuh, ini tuh terong, terong doang, terong balado orang itali enak. Hmm. Endang bambang gulindang, itu uh, baunya gorengan. ya lah, digoreng. <tuh> Tuh, roti roti goreng rasanya asin enak buono buono buono buono Hmm. apa makanan orang di sini pada enak-enak ya dan terakhir ini dia doto, Jadi itu lampre dotto Coba kalian kalau ingat video gue yang Burger jerawan sapi Itu kan pakai burger Nah kalau ini Itu pakai adonan kayak pastel Tapi ini roti Bener-bener roti Roti terus digoreng Dalamnya ada lampre doto. Kita buka ya Taraaa ta -ta -ta -ta -ta. Wih ini jerawannya lihat deh ya. hmm. hmm. Endang Bambang Gulindang coba lagi yang ini hmm. namanya ingat ya Panje Dotto Enak banget, Cin. Enak banget, enak banget. Serius. Dah. Gue sekarang mau makan dulu ya. Dah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. langsung un momento e iscriviti. Oke? Okay? Non dimenticare. Allora, alla prossima. Ciao-ciao.